A'udz bil-Lahi min al-Shaytanir Wa ma anfakatum min nafqatin, Wa maa li al-zalimina min an In tubudu فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يكدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُفِقُونَ إِلَّا بَطِغَاةٍ وَجِهِ الَّذِينَ وَمَا تُفِقُ مِنْ خَيْرٍ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا Para pecinta Al-Quran dan sahabat Al-Quran yang berbahagia, mari kita baca ulang sekali lagi sampai ayat 271, dan kita sama-sama belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi, yang dibahas tajwidnya pada kesempatan kali ini hanya dua ayat, ya, 270 sampai 271. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ariftu min naqatin aw nazartum min nuri, fa inna Allah ya'lamu. Wa ma Hukum bacaan madjais memfasil, karena ada mad yang bertemu dengan alif di lain perkataan. Membacanya bunyi ma dibaca lima harokat. Wame alfaqtum am. Hukum bacaan ikhfa hakiki, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Membacanya disamarkan dan didengungkan dua sampai tiga harokat. أَوْفَقْتُمْ di sini terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena ditandai dengan huruf qaf yang sukun di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil أَوْفَقْتُمْ مِنْ kemudian di sini tum hukum bacaan idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim Cara membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harkat. Al-faqatum min faqatin min hukum bacaan ilham bikunah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf nun. Membacanya didengungkan dan dipanjangkan selama dua harkat min jadi annya yang dipanjangkan minnafaqatin nafaqatin tin di sini hukum bacaan izhar halqi karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf alif membacanya bunyi tin dibaca dengan terang dan jelas dan tidak boleh mendengung minnafaqatin min nadri yum di sini hukum bacaan di sini kami tidak membahas karena sama ya dengan ini mim sukun bertemu dengan mim membacanya mendengung kemudian di sini min nazrium Terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf fa membacanya bunyi ri disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harkat min nadzur fa inna Allah fa inna hukum bacaan gunnah musyaddadah karena ada nun, ada nun yang bertasydid membacanya bunyi in dimasukkan kena sambil dinengungkan dan dipanjangkan dua harkat fa inna allahu ya'lamu ya selanjutnya di sini tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti Wahai hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris wadhat. Panjangnya dua huruf. Waa laila hukum bacaan matabi'i kalimi ditandai dengan adanya huruf yang berdiri pada huruf lot. Membacanya bunyi Allah dipandangkan dua harkat. Lillālimi min. Hukum bacaan maktabi karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Panjangnya bunyi min dua harkat. Lillālimina min. Hukum bacaan izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif. Membacanya bunyi min dibaca dengan jelas Dan tidak boleh mendengung Min al, al hukum bacaan Ikhfa hakiki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf shod. Membacanya bunyi ah disamarkan Serta didengungkan dan dipanjangkan 2-3 harukat Min al sod Selanjutnya sor di sini hukum bacaan matarik disukun karena ada matobii yaitu huruf alif yang didahului baris fathah kemudian matobii tersebut bertemu dengan huruf ro yang disunkunkan karena berhenti maka cara membacanya bunyi sor boleh dibaca dua empat sampai enam harokat kita lanjutkan il <sukur> il <sukur> hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta membacanya bunyi in disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat il <sukur> tambadts Tub terdapat hukum bacaan kolokola surah ditandai dengan adanya huruf b yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil. In tubusadakoh ko hukum bacaan maktabi'i kalimi karena ada harfat berdiri pada huruf ko membacanya bunyi ko dipanjangkan dua harfat. Sadaqat Fanimmahi, Imma. Hukum bacaan runnah musyaddadah karena ada mim yang bertasdit. Maka cara membacanya bunyi ai dimasukkan kemah sambil didengungkan dan dipadangkan dua harokat. Fanimmahi. Ma hukum bacaan matabi'i Pandangnya dua harkat Hi, di sini juga bacaan matabi'i Karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah Di sini kalau disukunkan atau berhenti ya Karena di sini ada tanda wakaf namanya ja'izul waqfih Boleh berhenti boleh tidak jadi ketika berhenti maka di sini maqta'i, ketika tidak berhenti maka tidak ada hukum tajwidnya. Maksudnya tidak harus dipanjangkan bacanya. Kita lanjut <tuhu> watu tuha al Wa in tukhfuha wa tumu hal faqara'in fa huwa khairul lakum Wa in hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Membacanya didengongkan dan disamarkan bunyi innya selama dua harikat Wa in tukh, fu, ha, fu hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhamma Kemudian ha juga di sini hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah Panjangnya dua hargan Wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara'a Fahuwa khairun lakum Watuhal, di sini ada, ada alif lam qamariyah Membacanya dibaca dengan terang. Watuhal funqarah. Rah hukum bacaan mat wajib muttalil, karena ada matabi yaitu huruf alif yang didahului baris fathah, kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat maka membacanya bunyi ra dipanjangkan lima harakat fuqara fa huwa khairul lakum khairul kemudian di sini hukum bacaan idgham bila gunnah ditandai dengan adanya tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf lam membacanya bunyi ru dimasukkan ke la tanpa mendengung khairul lakum selanjutnya di sini tanda waqaf namanya waqful aula, artinya berhenti lebih baik namun dilanjutkan juga boleh kita lanjut wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wa yukaffiru ankum di sini, angkum hukum bacaan ikhfa hakiki ditandai dengan adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Membacanya bunyi "a" disamarkan samar antara bunyi "nun" dan "kaf", jadi membacanya bukan "an" lagi, tapi "ang". "Ang" jadi "eng" ya disamarkan, kemudian didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harukan. Angkum kum hukum bacaan idrom mimi ditandai dengan adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya bunyikum dimasukkan ke mi yang nomor dua dan didengungkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Angkum niyasei mil hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf sin membacanya bunyi min disamarkan dan didengungkan selama dua harukat mil bukan min ya. jangan dibaca min bukan tapi samar samar antara bunyi nun dan sin mil sayi'a eh. A hukum bacaan matbatal karena ada harokat berdiri pada huruf alif. Panjangnya bunyi A dua harokat. Sayyatiqum. Kita lanjut. Wallahu bima ta'mlon khabir. Wallahu lafaz Allah dibaca dengan tebal maksudnya dibaca Allah tidak dibaca tipis atau dibacalah karena huruf sebelumnya yaitu waw berharakat fathah kemudian lafaz Allah di sini panjangnya 2 harakat karena di sini mat tabi'i kalimi Wallahu bima man hukum bacaan mat karena ada huruf alif yang didahului baris fathah panjangnya bunyi ma dua harakat bi ma ta lu hukum bacaan mat tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah panjangnya bunyi lu dua harakat ta maluna khabir selanjutnya di sini hukum bacaan mat arid lisukun karena ada madd tabii yaitu ya sukun yang didahului baris kasrah kemudian madd tabii tersebut bertemu dengan huruf ra yang disukunkan karena berhenti maka cara membacanya bunyi bir di sini boleh dibaca dua Empat atau enam harakat subhanallahul <Seluhu> azim semoga bermanfaat jazakumullahu <Seluhu> khairul jaza